kan ya? Oh. Kawan gitu, Bun. Oh. Huh? Mas kawan gitu. Yo, yo, yo sini, sini ikut. Kawat. Ik kawan yang gitu, yo. Entar duit, <cười> nah. nah. kawan. Entar duit. Duit, duit, duit. Duit, duit, duit. Duit. Ketan nah. Tangapi kan, ya? Kawan, kawan, cari duit, ta. Ini, enggak tampang kayu. Duit tak duit, tuh duit tu, kertas. ke sini, sini sini sini bagi duit. Kak. Apa mulu? Woi, badan besar, sini Kak. Kayak banyak duit jajan, badan kayaknya besar. Sini Kak. Oh. Enggak Om, oh, makan sayur Om, enggak jajan go. Apa itu menginggalku? Om Hah? Om? Oh, om? Oh. Eh ada apa ya? Yang mau kami om Enggak boleh gitu Jadi kakai ya. Eh orang tua, enggak usah banyak bacot ya Sudah dewasa itu, kasih contoh yang baik Hidan! Oh, Kerayan Om. Gem Jet Leo. Erika waktu dari dulu muda. Alah lah ini malga jadi ngebela diri. Biar bisa jaga diri. Macam oh, mana ya Om biar bisa jadi kayak belajar bawa, Om? Belajar teknik khusus santai aja. Mau malam. Om. Bawa, bawa.